kolam merupakan salah satu faktor pendukung dalam budidaya ikan namun terkadang dalam memelihara ikan di rumah terjadi hal yang tidak biasa seperti yang terjadi dalam video berikut ini Jika kita melihat kucing berjaga di tepi kolam menatap ikan-ikan yang sedang berenang Pasti terbesit di pikiran kita bahwa kucing tersebut hendak memangsa ikan yang ada di kolam Namun, kucing kecil yang satu ini bukan ingin memangsa ikan Melainkan bermain dengan mereka Bisa terlihat, kucing kecil ini memasukkan tangannya ke dalam kolam Dan mengelus-elus kepala ikan saat mereka naik ke permukaan, ia bahkan saling bertatapan dengan ikan tersebut dengan pandangan yang sangat romantis Menurut pemilik, kucing kecil yang diberi nama timur ini telah berteman dengan bara ikan selama bertahun-tahun Sejak pertemuan pertama mereka pada tahun 2012 Sampai sekarang pun, mereka masih berteman dengan baik Lucu ya, ternyata kucing dan ikan juga bisa menjadi teman baik